Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Sehat waras selalu Rezeki lancar untuk kita semua Ketemu lagi bersama saya Maman Black Kali ini akan berburu Tugu Garuda Pancasila Yang ada di Jantung Kota Lumajang Jawa Timur Ini kita berada di jalan PB Sudirman ya Menuju ke Lampung Merah Adipura Dan di sebelahnya sana sudah tampak uh, Tugu Garuda Cukup gagah sekali Ini kita ambil Desember 2022 ya. Nanti akan kita bahas Bahwa sebelum seperti ini Jadi Penampakannya Cukup besar Seperti yang ada di gambar berikut ini ya. Yang sempat diabadikan oleh teman saya Jadi dulu Seperti ini teman teman Besar, tinggi, cuman garudanya kecil dan di belakangnya itu ternyata ada rumah teman-teman ini e, dibongkar sekitar Oktober 2015 ini sudah dirobohkan yang versi lama ini dan sambil menunggu mungkin ide-idenya mau diapakan, cepat terbengkalai beberapa hari jadi setelah dirobohkan mungkin baru dapat idenya mau diganti apa Awalnya di bawah ini Garudanya, kemudian agak dinaikkan beberapa hari kemudian Dan jadilah eh, seperti ini ya teman-teman Ini awal-awal jadi Tugu Garuda Pancasila yang baru dan ini penampakan di malam hari Sangat keren sekali Ini untuk edisi terkini Desember 2022 setelah hari jadi Lumajang yang ke 767 dari bawah sini lighting juga masih ada itu tampaknya nggak tahu kalau malam saya belum kesini malam untuk teks sila-sila uh, pancasilanya nya nggak ada padahal pertama kali buat dulu memang nggak ada sih terus beberapa bulan kemudian ada dan saya lewat lagi beberapa bulannya kemudian sudah nggak ada lagi seperti ini sudah jadinya. Memang tampak gagah sekali, cuman sayang ya kabel-kabelnya ini ya banyak yang uh, berserakan. Mungkin lebih indah lagi kalau kabel-kabel ini uh, lewat apa ya tanam gitu, mungkin. dan akhirnya juga. Rumah di belakangnya itu tertutup lagi teman-teman. Ini dia tugu Garudanya, bintik tunggalikah dan hanya ada tulisan Pancasila itu pun hanya hilang teman-teman. Luar biasa besar dan gagah burung Garudanya. Untuk cat sudah mulai agak memudar dan menjamur teman-teman. Berada tepat di jantung Kota Lumajang di perempatan Adipura. Oke, okay, saya rasa cukup sekian untuk review Tugu Garuda Pancasila kali ini, teman-teman. Semoga uh, untuk teman-teman yang di luar kota mungkin ya bisa sedikit mengobati kangennya terhadap kota kecil Lumajang, Jawa Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat walafiat selalu, rezeki lancar untuk kita semua.